Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada bahasa inggris my next word class 4 di halaman 82, 83, 84, 85, 89, 94, dan 95 baik kita akan awali dari 82 Baik adik-adik sebelum kita lanjut ke pembahasannya Mari like dulu video ini Kemudian subscribe channel ini Karena subscribe itu tentunya gerak gratis nanti Fungsi dari subscribe adalah Adik-adik akan mendapatkan informasi kunci jawaban yang kita, yang kita berikan Baik adik-adik kita akan bahas dulu dari yang pertama Dari contohnya ya Di sini di gambar merah jam menunjukkan jam 12 pas Sedangkan di pertanyaan ini, is it half past 9 Artinya, apakah ini jam 9.30 atau jam 9.30? Bu, bukan, karena di sini menunjukkan jam 12, jadi no. Kemudian untuk yang kedua, di sini menunjukkan jam setengah 8 atau jam 7 lebih 30. Kemudian, di pertanyaannya, is it half past 7? Nah, ini artinya, apakah ini jam 7.30? Iya, berarti jawabannya adalah yes. Kemudian, yang ketiga, di sini menunjukkan jam 12 pas Sedangkan di sini, dinyatakan atau pertanyaannya, is it half, half past 12? Nah, di sini artinya apakah ini jam 12.30 Bukan karena di sini jam 12 pas berarti kita centang no. Baik. Kita akan lanjut ke soal yang ketiga atau gambar jam yang ketiga Adik-adik. Di sini ada jam warna biru menunjukkan jam 12 pas. Nah, jam 12 pas ini ditanyakan, Is it half past 1? Apakah ini jam 1.30? <tuh> Berarti ini bukan jam 1.30 ya, tapi ini jam 2. Berarti kita no. Di sini no, di sini yes. Kemudian berikutnya, jam warna ungu. Jam warna ungu menunjukkan jam sembilan belah, jam 9 pas. Berarti, bahasa Inggrisnya di sini, is it nine o'clock? Apakah ini jam 9 Iya, berarti kita jawab yes. Oke. Okay. Sekarang kita akan menjawab di halaman 83 ya, di halaman 83 dari nomor 1 dulu. Nomor 1 menunjukkan jam 7.00, berarti jam 7 pas. Berarti kita tulis It is 7 o'clock. Kemudian yang kedua jam 11 pas. Berarti jawabannya adalah It is 11 o'clock <coughs> nomor 3 jam 11.30 berarti jawabannya adalah it is half past 11 kemudian nomor 4 10.30 berarti kita jawab it is half past 10 nomor 5 jam 4 0 jam 4, pas. Berarti kita jawab, It is 4 o'clock. Masih di halaman 83, kita akan jawab nomor 6. Jawaban nomor 6 adalah, It is 3 o'clock. Berarti di sini jam 3. Kemudian nomor 7, jam 1 lebih 30. Berarti jawabannya adalah, it is half past one. Nomor delapan, jam sepuluh tepat. Maka, kita tulis dalam bahasa Inggris adalah, it is ten o'clock, ini jam sepuluh. Nomor sembilan, jam enam, nol, nol, atau jam enam. Kita tulis, it is six o'clock, kemudian sepuluh. Jam 8.30, berarti kita jawab, it is half fast egg. Baik, sekarang kita akan langsung ke halaman 84. Di 84, kita diminta untuk menggambar jam dari pernyataan yang diberikan di bawah kotaknya. Yaitu kotak warna hijau. Kita lihat yang pertama. Kita diminta untuk menggambar yang pertama ini. Oke. Okay. Di pertama menunjukkan it is 11 o'clock. Berarti ini jam 11. Kita gambar jam 11. Gambarnya seperti ini. Berikutnya, soal nomor 2. It is half past 1. Di sini ya, past ya. Arti, ini jam 2.30. Oke. Okay. Berikutnya. Nomor. Nomor 3 menyatakan, di nomor 3 ini di halaman 84 ya It is 8 o'clock, berarti kita ini jam 8, kita gambar jam 8, seperti ini Soal nomor 4, it is half past 5, kita gambar seperti ini jam lima tiga puluh. Nomor 5 <coughs> Nomor 5 menyatakan it is 3 o'clock. Berarti kita gambar jam 3. Nah, seperti ini. Berikutnya nomor 6, it is half past 12. Gambarnya seperti ini. Jam 12.30. Sekarang kita akan lanjut ke halaman 85, nomor 7 dulu. It is 9 o'clock, berarti kita akan gambar jam 9. Berikutnya, nomor 8, it is half past 6, berarti kita gambar jam 6.30. Berikutnya, Nah di halaman 89 kita akan menggambar, kita diberikan sebuah gambar jam, kemudian nanti kita akan tuliskan di bawahnya jam berapa yang kita inginkan. Oke, baik yang pertama, it is 11 o'clock, berarti jam 11, 12. Yang kedua, it is 9 o'clock, berarti jam 9 pas. Nah, untuk gambar jamnya, jarum jam itu lebih pendek daripada jarum menit, nah berarti jarum menitnya lebih panjang, oke kita seperti ini ya, ini jam 9 berikutnya di halaman 8.9 nomor 3 it is half past six. Berarti, <coughs> 6 berarti jam 6.30 nah, tanda jam, kita pendek seperti ini, kemudian untuk menitnya kita lebih panjang ini menunjukkan jam 6.30. Berikutnya nomor 4. It is half past 5. Berarti jam 5.30. Berarti kita gambar seperti ini jam 5. Untuk jamnya jarumnya lebih pendek dan jarum menit lebih panjang. Ini jam 5.30. Kemudian. Halaman 89 nomor 5, it is half past 1, berarti jam 1.30. Jamnya kita lebih pendek, kemudian untuk menitnya kita lebih panjang. Oke, okay, sorry, di sini agak bengkok-bengkok ya, tapi tidak apa-apa. Ini menunjukkan jam 1. Oh ya, sorry, ini gambarnya seharusnya jam 1.30. Kita hapus ini, biar tambah cantik ya gambarnya, biar tambah pas. Jam 1.30, oke, jamnya agak pendek. Kemudian untuk menitnya lebih panjang, oke, seperti ini. Ini jam 1.30. Berikutnya nomor 6, it is half past 4, berarti jam 4.30. nanti tanda jam kita tarik ke sini agak pendek, kemudian tanda menitnya kita panjang. Nah, jam 4.30. Oke, kita lanjut ke nomor 94. Di halaman 94, itu kita akan diminta untuk menggambarkan atau me membuat kalimat ya dari gambar yang telah diberikan. Baik gambar nomor 1 contohnya, he plays football at half past 3. Dia bermain sepak bola pada jam 3.30. Soal nomor 2, he at, oke okay, di sini jam menunjukkan jam 1.30. Maka kita jawab dengan, he has lunch at half past one. Dia makan pada jam 1.30. <kuth> Soal halaman 95. Oke, okay, soal nomor 3, kita akan buat kalimatnya. He studies at quarter to 8. Dia belajar jam 8.45. Nomor 4. He watching He watches television at 8 o'clock. Dia menonton televisi jam 8. Halaman 95 nomor 5. Kita tulis He gets up at quarter to 5. Oke, okay. nanti kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya halaman 101 sampai halaman 108.